Ikan sapu-sapu menjadi salah satu jenis ikan yang cukup populer di Indonesia, karena ikan ini dikenal sebagai ikan hias yang biasanya dipelihara di dalam akuarium, Lur. Uniknya, meski dikenal sebagai ikan hias, ikan sapu-sapu ini punya tampilan warna yang agak gelap, tidak seperti ikan hias pada umumnya. Tahu nggak, Lur? Ikan sapu-sapu justru memiliki warna hitam dan abu-abu yang sangat dominan. Ada yang bercorak loreng, ada yang bergaris, dan ada yang berbintik. Semuanya tergantung spesiesnya, Lur. Agar bisa lebih mengenal tentang ikan ini, ayo kita bahas terlebih dahulu tentang fakta dari ikan ini. Ternyata ikan sapu-sapu bukan asli Indonesia. Tahu nggak lur? Meski namanya sangat Indonesia sekali, tetapi pada kenyataannya ikan ini bukanlah berasal dari Indonesia lur. Ikan sapu-sapu berasal dari Amerika Serikat dan termasuk dalam jenis ikan air tawar yang biasanya hidup di sungai atau di danau lur. Jika di Malaysia ikan ini disebut dengan nama ikan bandaraya karena fungsinya sebagai petugas pembersih lur. Untuk ukuran ikan hias, ikan sapu-sapu memiliki ukuran yang terbilang cukup besar lur. Ukuran ikan ini berukuran sekitar 60 cm hingga lebih. Biasanya ketika ukurannya masih kecil, ikan ini bisa diletakkan di dalam akuarium lur, sedangkan jika ukurannya sudah agak besar, ikan ini bisa dipindahkan ke dalam kolam yang lebih besar lur. akan segala Kenapa ikan ini dinamakan sapu-sapu? Karena memang ikan ini sangat suka menyantap segalanya, Lur. Ikan ini memang termasuk dalam kategori jenis hewan omnivora oportunistik, Lur. Jadi, ikan ini akan menyantap tanaman-tanaman seperti lumut, alga, dan sebagainya, Lur. Di Amerika dan di Eropa, ikan ini juga punya julukan lain, yakni geniturfish, karena memiliki kemampuan untuk membersihkan akuarium dan gangguan dari kotoran yang menempel pada dinding akuarium. Loh, bentuk mulutnya yang unik seperti alat hisap, sehingga memudahkannya untuk menghisap dan menyantap alga dan lumut yang menempel pada permukaan halus dan kasar, luh. Selain itu, ikan sapu-sapu juga punya gigi yang runcing sehingga bisa mengoyak dan mencubit mangsanya dengan mudah lur. Mudah beradaptasi. Tahu nggak lur? Meski ikan sapu-sapu aslinya merupakan jenis ikan air tawar yang biasanya tinggal di akuarium, tapi ternyata ikan ini juga bisa tinggal di tempat manapun loh. Baik itu di payau, sungai, danau, hingga kolam. Kebanyakan ikan sapu-sapu yang tinggal di sungai bisa bertahan dengan cuaca apapun. Baik itu musim panas, kemarau, dingin, atau hujan. Ikan sapu-sapu bahkan bisa hidup di sungai yang airnya mengering luk. Hal ini dikarenakan ikan ini bisa bernapas melalui kulit, dan dapat menggeliat di sungai kering guna mencari tempat yang lebih baik untuk tinggal lur di luar air ikan ini bahkan masih bisa hidup hingga 30 jam lamanya lur dikarenakan ikan ini memiliki oksigen yang cukup di perutnya jika tinggal di alam liar ikan ini justru bisa berkembang biak dengan lebih baik dibandingkan saat berada di dalam akuarium dikarenakan jika ikan ini berada di alam liar, mereka dapat membuat lubang di dasar sungai yang berlumpur untuk berkembang biak dengan cara meletakkan sekitar 300 telur ke dalam lubang tersebut. Tapi jika hidupnya di akuarium atau kolam yang terbatas ukurannya ikan sapu-sapu hanya bisa bertelur sekitar 100-200 telur saja Lur. Ikan ini mempunyai waktu hidup yang lama. Berhubung ikan ini bisa beradaptasi dengan mudah di lingkungan manapun dan bisa hidup dengan mudah di mana saja, maka tak heran, Lur, kalau ikan ini punya umur yang panjang. Untuk pertahanan ikan sapu-sapu memang sangat kuat, Lur. Ikan ini jarang sakit, Lur. Ikan ini justru bisa cepat mati dikarenakan faktor stres atau ketika hidup bersama dengan jenis ikan-ikan lainnya. Rata-rata ikan sapu-sapu hidup antara 10 sampai 15 tahun lamanya. Apalagi jika hidupnya di alam bebas, Lur. ikan sapu-sapu bisa dikonsumsi. Pernah galur mendengar sebuah berita viral yang mengatakan kalau ikan sapu-sapu pernah ditemukan sebagai bahan campuran pada siomay, batagor, dan otak-otak. Dikarenakan harga ikan sapu-sapu yang terbilang murah membuat para penjual makanan menggunakan campuran ikan ini lur. Untuk kehebohan itu sendiri disebabkan karena katanya ikan sapu-sapu sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, Lur. Lantas, apakah ikan ini tidak untuk dikonsumsi? Hmm, ikan sapu-sapu sebenarnya bisa dikonsumsi, Lur. Tetapi sebelumnya harus kita ketahui, Lur, untuk habitat ikan ini tinggal berada di mana dan jangan asal comot ya, Lur. Dikarenakan ikan sapu-sapu ini adalah ikan pemakan segala lur Jika di alam liar kita nggak tahu lur Mereka menyantap limbah atau kotoran yang bisa berdampak buruk bagi kita Tetapi kalau ikan sapu-sapu ini tinggal di akuarium Atau di tempat khusus budidaya atau peternakan Maka lur nggak perlu khawatir Karena ikan ini akan aman untuk dikonsumsi Demikian lur, lima fakta dari ikan ini tentunya kita dapat mengenal ikan sapu-sapu ini lur. Bagi kalian yang ingin pengetahuan tentang apa saja, pastikan kalian telah subscribe channel ini. Sampai jumpa lur.